Sobat-sobat di rumah tuh nanyain, DP berapa sih? Benar, itu Dilik biasanya. Di 2023 tuh kita bisa DP berapa? Oke, betul. Nah, untuk DP-nya itu minimal mulai dari 10 jutaan, Om. Wah, 10, 10 jutaan, jutaan minimal. Terus? Minimal 10 jutaan. Itu angsuran di 3,6 juta. Untuk tipe apa tuh? Tipe di GX Oke. dan di Sport juga bisa. Kita promo itu sampai 56 juta, Om. Promo? Promo diskonnya itu sampai 56 juta. Ih, juta promo teman-teman. Catat promonya sampai diskonnya 56 juta. Ada tambahan lagi, Om? Ada tambahan lagi? Lepas 4 tuh? juta sampai 60 jutaan jadinya. Oh, uh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Om Gendut di channel yang sangat luar biasa, channel yang menginspirasi Anda semua dalam berburu mobil impiannya. Di mana lagi kalau bukan di Derosa Auto teman-teman semua, apa kabarnya? Om Gendut selalu berdoa buat teman-teman semua, khususnya penonton setia channelnya The Rosa Auto. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemurahan rezeki. Amin ya Robbal 'alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini yang sangat luar biasa, Om Gendut lagi berkunjung ke salah satu dealer mobil terbesar di daerah Jakarta Timur yaitu di dealer Suzuki Pulau Gadung nah pada kesempatan kali ini juga Om Gendut akan mengulik akan bertanya-tanya di dealer ini dengan salah satu marketing terbaiknya, dengan salah satu sales terbaiknya yang konon infonya, di dealer Suzuki Pulau Gadung ini banyak promo menarik bahkan DP-nya bisa dari mulai 10 jutaan bisa juga bagi teman-teman yang ingin pembeliannya secara cash ataupun kredit, bahkan salah satunya lagi adalah pembelian secara syariah. Nah, pastinya teman-teman penonton setia channelnya The Auto suka kebingungan kalau mungkin mau kredit yang syariah. Nah, bagi teman-teman yang ingin syariah, tepat sekali di dealer Suzuki Pulau Gadung ini teman-teman bisa melakukan pembelian secara syariah. Oke, okay? nggak usah berlama-lama, kita akan ketemu dengan salah satu salesnya. kita akan berbincang, kita akan kulik-kulik apa aja sih promonya di sini. Untuk itu, pantengin terus channel ini. Siap? Oke, okay. selamat siang dengan abang siapa ini? Siap. Parel. Bang Parel, bang Parel saya Om Gendut, Bang Parel. Siap, bang. Nah, gimana kabar ya, Bang Parel? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Amin, ya rabbal amin. Nah, teman-teman, ini namanya Bang Parel. Kebetulan abang Parel ini adalah salah satu marketing yang lumayan dikenal bahkan penjualannya bagus teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua, khususnya penonton setia channel ini, kalau ingin beli mobil Suzuki nanti ke Bang Parel. Saya. Oke, ini Bang Parel, Sium. kita langsung aja nih. Kan ini penasaran nih, hmm. uh, khususnya nih penonton channelnya Derosa Auto ini tidak hanya untuk apa, daerah e, Jakarta Timur ya, betul. Ada yang dari Jakarta Barat bisa e, Selatan, mungkin Jambu juga Ah nah, nah sampai Kerawang pun kita. Bisa. Sampai Kerawang, boleh, boleh diinfokan mungkin ini alamatnya di mana nih? Di Jalan Raya Bekasi kilometer 19 depan Terminal Pulau Gadung. Jadi kalau mau datang ke sini langsung kontak saya aja nanti di 08134164779 itu nomor saya Om. Oke siap. Nah itu, teman-teman, jadi tadi udah perkenalan, namanya Bang Parel, nomor teleponnya, nanti akan kita cantumin di video. Dan ini alamatnya, pokoknya nggak usah pusing-pusing, patokannya terminal Pulau Gadung, Pulo Gadung teman-teman. Oke, okay, Bang Parel, ini udah nggak sabar nih, penonton derosa Rosa Auto, ini udah nggak sabar. Kita ngobrol dulu, atau Mana, kita kulik-kulik dulu nih, ada apa aja nih, promo di dealer Suzuki Pulau Gadung ini. Kita promo itu sampai 56 juta, Om. Promo? promo diskonnya itu sampai 56 juta Promo oh, teman-teman, catat hmm. promonya sampai diskonnya 56 juta ada tambahan lagi Om ada tambahan lagi Lapa 4 tuh? juta sampai 60 jutaan jadinya Oh Ih, luar biasa ini belum pernah saya dengar sebelumnya di dealer manapun hanya di dealer Suzuki Pulau Gadung dengan Bang Parel salesnya pastinya Oke Bang Marel Hmm. untuk ini tipe apa nih kalau boleh tahu ini tipe GX Om tipe GX ya. R3 GX hybrid. hybrid ada berapa varian nih boleh bisa jelasin mungkin jadi di R3 itu ada empat varian teman-teman empat oh, varian mm -mm. jadi ada R3 GA tipe terendah R3 GA R3 GL GL R3 GX GX ini. ya seperti ini R3 sport R3 sport Oke terus nah, kalau harga OTR nya di Nik 2023 nih, di r 3 GL Om hmm. Manual itu di 250 juta 700.000. Nah, di 250 juta sekian. Ya. Terus lanjut. diskonnya ini. Nah, diskonnya sampai 20 jutaan, Om. Diskonnya 20 jutaan, teman-teman. 2023 ya, Om. 2023? Iya. Loh, apalagi 2022-nya nanti ya? Lebih gede Betul. pastinya. Kalau di nik 2023, eh, 2022, Om. 2022? Terus saya kasih diskon sampai 30 juta. 30 juta teman-teman, bayangin Nah Uwa, kita lanjut lagi deh. om Lanjut lagi Bang Parel Di R3 GL Matic GL Matic, ya. oke okay. Nik 2023 mm -hmm. itu di 261 juta, 700 ribu 261 jutaan, ya. lanjut Itu diskon sama Diskon sama, oke okay. 20 jutaan 20 jutaan Nik 2022, 2023. 2023 ya, oke okay. Saya catetin ya Oke okay, siap, nanti bawah. di list kita dikasih info Di 2023 info. Siap, lanjut lagi Bang Marel di GX manual hybrid itu di dua ratus GX manual tuh terus lanjut diskonnya itu hmm. 25 jutaan diskonnya 25 juta atau lebih gede lagi lanjut Om Parel terus di GX at hybrid itu otr-nya di dua ratus oke lanjut yang sport manualnya ah. itu di Dua juta lima dia sama ama GX, Om. Oke, okay. nya sama OTR-nya ya, tapi dia manual. Oke, okay, manual, siap. Nah, kalau sport, eh, uh, metiknya itu di dua ratus sembilan, dua ratus juta Sekian, diskon sama diskon, sama sampai nah. 25 juta. Oke, okay. nah, itu bagi yang tip R tiga yang ini ya. Iya, nah, kalau untuk tahun 2022, apakah masih ada stok Bang pareo? Ya? Gini Om, kalau hmm. di 2022 itu stok sekarang itu terbatas Om Oke okay, terbatas teman-teman tuh terus, terus uh, kita nggak bisa pilih warna Oke okay. warna yang ready stock aja yang ready stock aja siap karena memang sudah ini nah. 2023 ya udah besar kalau 2022 siap terus Tapi kalau teman-teman uh, di rumah masih mau 2022 kita ada Oh masih ada stok. cuman terbatas. terbatas siap dan kalau teman-teman mau uh, tahu lagi lebih lanjut langsung kontak saya aja nah. bicarakan Promo-promo di situ apa aja sih yang dapat kayak nih Om? Oh, GX gimana Sampai dulu? sekarang tuh nanti uh, saya buat masih buat bonusnya itu hmm? kan kita kan enggak ada spoiler. Oh, enggak ada spoiler. Oke. Okay. Tipe GL GX itu enggak ada spoiler Om. GL GX enggak ada spoiler. Jadi, tapi dari pribadi saya, huh? saya tetap kasih. Wih, luar biasa. Tipe GL GX enggak ada spoiler tapi kalau teman-teman beli di Bila Suzuki Pulau Gadung khususnya dengan Bang Parel itu dijamin saya kasih free bonus cuma-cuma ya cuma-cuma-cuma cuma, -cuma. cuma, -cuma. cuma, -cuma. oke okay. dan Pernah. itu untuk pembelian di bulan ini aja tuh gimana di bulan Ramadan oke okay, berarti jadi jadi gini kalau boleh saya perjelas mm -hmm. pembeliannya di bulan ini tapi promonya dapet promo Ramadan gitu bagaimana? tolong oh, oke luar biasa teman-teman nah berarti teman-teman bagi yang ingin beli mm -hmm. mobil khususnya buat mudik ya Betul. pulang kampung jadi jangan nunggu ramadan jangan berarti di bulan ini aja sudah promo ramadannya sudah ada. ada khususnya di Bang Parel, Suzuki Pulau Gadung pastinya. Betul. Nah kalau untuk tipe GA nih gimana ya. masih tipe ada stok atau gimana? Kalau teman-teman ada main vendor, hmm? main split, oke, okay. uh, buat pemerintahan atau instasi, instasi, instasi ya perusahaan gitu. Perusahaan itu kita bisa siapin Om Oke memang memang dia itu banyak untuk korporat ya Biasa bang Pare. betul Oke siap itu ada promo menarik juga mungkin pasti dong weh loh lagi ya dong oh. luar biasa pokoknya untuk teman-teman yang mungkin memang punya korporat untuk ala untuk uh, plat merah bisa apakah bisa di bisa sini? dong Oh bisa juga bisa. tuh bisa juga jadi nanti bisa beli pembelian mau berapa yang... Om mau berapa unit wih tuh ditanggangin saya teman-teman Ratusan atau ribuan, luar biasa pokoknya. Stok bisa teman-teman lihat di sini berlimpah. Karena memang pusatnya Suzuki di Pulau Gadung. Seperti, betul. Ya betul ya. Suzuki pusat. Suzuki pusat tuh benar. Jadi saya nggak salah pilih nih teman-teman. Hari ini review ke Suzuki Pulau Gadung. A Ada lagi bang Parrel yang mungkin mau diinfokan ya atau promo atau apa? Jadi keuntungan oh, apa namanya hmm. kelebihan beli di Untuk Suzuki Pulau ini, Om? Uh, Pasti ya. Sobat-sobat di rumah tuh nanyain DP berapa sih? Benar, itu Bilik biasanya. Di 2023 itu kita bisa DP berapa? Oke, okay, betul. Nah, untuk DP-nya itu minimal mulai dari 10 jutaan, Om. Wah, 10, 10 jutaan, jutaan minimal. Terus minimal 10 jutaan itu angsuran di 3,6 juta. Untuk tipe apa tuh? Tipe di GX dan okay. di Sport juga bisa. Oke, okay, bisa pokoknya disesuaikan lah, tenang iya. lah ya. Tapi ini jarang loh, tapi nggak salah tuh Bang Pare. 10 juta loh, Nggak rugi Bang Pare. Nggak salah dong. Nggak salah bener gak ya. Salah. tuh. Masih ba mau negom serius nih. kontaknya aja langsung. Wih, <laughs> luar biasa. <laughs> ini Bang Farel ini <laughs> luar biasa nih. Saya jarang nemuin marketing kayak Bang Pare. Jadi gini. Kalau cash itu kita ada tambahan lagi, Om. Sorry, saya potong. Cash ada tambahan lagi. Tambahan diskon lagi. kes ada tambahan? Lagi? Ada. Wah, luar biasa. Jadi tadi yang diskon yang tadi saya sebutkan, uh -huh. Itu ditambah lagi sekitar 2 juta sampai 3 jutaan, Om. Duh, teman-teman Ditambah 2 sampai 3 juta loh tuh. Oke, Bang Marel, Yang ini sudah cukup semua Atau gimana? Hmm. Ada lagi promo-promo? Uh, pokoknya yang mau kredit syariah juga hmm, Ah syariah, betul syariah nah, Jadi kan banyak orang yang bilang Ini kredit syariah bisa nggak, Mas? Bisa nggak? Nah, kebanyakan nggak bisa tuh? Kebanyakan kan Tapi kalau di saya bisa Di Bang Marel bisa? Bisa syariah Nah, betul teman-teman Nah, itu biasanya yang Teman-teman yang sering terkendala Dengan pembeli secara syariah Nah, saya pas bisa bantu di Bang Parel ini Di Suzuki Pulau Gadung beliau bisa bantu untuk pembelian secara Syari. syariah karena rata-rata saya selalu memakai syariah Om Oke okay, siap <laughs> Wah luar biasa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ini spesialis terjata syariah siap-siap ini mobil apa di Bang Parel siap Om kita lanjut okay, ini, kita Om. lanjut dulu ke sini kita geser ke apa nih ini tujuh. Ah, 7 Suzuki XL7 boleh dijelaskan tipenya ada berapa ya ini XL7 ini uh, mesin itu sama Om dengan R3 Oke okay, mesin sama dengan r tiga sih ya, terus mesin sama irit juga ya, ya, pasti sama kita nggak bisa raguin lah kalau ah, r tiga mesinnya. Betul, cuman dia meda, oh, modelnya itu SUV. Oh modelnya SUV bukan MPV ya? Oke, okay, siapa perbedaannya? Oke, okay, terus lanjut, uh, dia ada tiga tipe om. Tiga tipe siapa? Jadi itu ada di tipe Zeta. Tipe Zeta, Zeta tipe terendah, tipe terendah Zeta Zeta manual itu di OTR di dua ratus lima puluh ya, delapan ratus, Oke, lanjut di Zeta maticnya itu di dua ratus Oke, terus. Di beta manual di dua ratus tujuh puluh satu Oke, yang metiknya, yang metiknya itu di dua ratus Oke, satu lagi, tipenya apa? Tipe tertinggi, tipe tertinggi. Oke, Alfa tinggi, okay. alpha manual itu di dua ratus delapan puluh satu juta tujuh Oke, yang metiknya, yang metiknya itu di dua ratus Oke, berarti tipe XL 7 itu ada tiga tipe ya? Ada tiga tipe. Ada beta terlihat? Iya, Ini nih, 2023. ribu eh, dua Maaf, Jeta, Jeta, beta, beta, beta, alpha, alpha. Jetta Beta Alpha teman-temannya untuk SL7 Tahun 2023 Betul Ada promo kah? Untuk Ada DP kan? dan lain sebagainya? Tolong Ada. dijelaskan, Pak to Parian kalau di uh, XL7 itu Promonya itu diskon sampai 20 jutaan Diskon sampai 20 jutaan, Nik 2023, 2023. Oke, okay. untuk DP mulai dari? DP sama Om Mulai 10 jutaan. DP mulai 10 jutaan. DP mulai 10 jutaan. Angsuran di 3,2an. 3,2an tuh, teman-teman. Ada lagi bonus yang lain mungkin. Cash kredit pembeliannya. Jadi, uh, kalau teman-teman mau nanya... Ini tenornya bisa sampai berapa tahun sih? Nah, betul. Banyak kan gitu, om. Banyak, begitu. Kita terus bisa sampai 8 tahun, Om. Ah, serius Serius dong. 8 tahun? 8 tahun. <laughs> Angsurannya lebih kecil dong. Ya. Enak terjangkau lah ya. Tuh. 8 tahun. 8 tahun. Bisa itu? Bisa, om. Untuk semua tipe? Semua tipe mobil Suzuki. Oke, semua tipe mobil Kecuali... Suzuki. Pick up. Oh, <laughs> kecuali <laughs> ya. Kecuali pick up, teman-teman. Kalau cukup yang biasanya nggak ya. panjang ya, tenornya. Oke, jadi teman-teman yang mungkin yang uh, apa namanya angsurannya pengen uh, rendah atau sesuai kemampuannya itu bisa ambil tenor yang panjang Betul. yaitu sekitar 8 tahun ah. gitu jadi jangan sampai teman-teman semua yang ingin beli mobil Suzuki khususnya itu ada terkendala, ada terkendala gitu. dengan ya, ya, masalah angsuran, baik angsuran atau ataupun tenor, DP iya. ya, yang jelas teman-teman punya niat Komunikasikan langsung, telepon langsung dengan Bang Parel. Betul. Insya Allah, semua ada solusinya ya Bang Parel ya. Semua ada solusi. Oke, tadi untuk promo-promo yang Ramadan juga sama berarti sama. ya dijelasin ya. Sama. Ini, kita, uh, ini yang kita buat om, promo sampai Ramadan. Sampai Ramadan tuh, baik R3, XL7-nya ya. Cocok buat pulang kampung. Nah, cocok buat pulang kampung. Memang ini, kebetulan ya gini Bang Parel, kebanyakan juga uh, saya ada teman-teman hmm. juga kalau khususnya kemarin karena covid ya, hmm. jadi semua kan banyak usaha tuh yang hancur, yang itulah yang drop, itulah ya. yang akhirnya berimbas ke uh, kendaraannya, hmm. ditarik atau mungkin dibalikin, gelisim, hmm. karena memang apa ekonomi loh begitu, jadi kalau sekarang di tahun 2023 penonton hmm. khususnya uh, apa di channel ini memang keuangan sudah membaik, dan ingin membeli mobil lagi, itu masih bisa dibantu, masih Om Masih bisa. Oke, okay, teman-teman masih bisa dibantu. Dan kan yang di Jabodetabek, Om. Hmm? KTP daerah aja saya masih bisa bantu, Om. K KTP daerah? Tapi udah domisili di sini, Jabodetabek. Oke, okay, KTP daerah, yang penting sudah domisili di Jabodetabek, itu bisa dibantu. Bisa saya bantu. Luar biasa, jarang. Ini service excellent namanya, luar biasa. Jarang saya nemuin uh, sales atau marketing yang seperti ini, langsung bisa menyelesaikan uh, seluruh permasalahan Perlu teman-teman ketahui juga sedikit ini jadi uh, pembelian mobil ini atau mobil ini adalah salah satu aset yang apa aset bergerak berjalan. kali ya, berjalan. Jadi bila mana teman-teman pembelian unit di 2023 nick 5 tahun ke depan mungkin lagi kekurangan ah, membutuhkan buat atau mau tukar tambah. Mau tukar tambah bisa atau juga mau buru-buru dilepas Betul. lagi karena Dibanding dengan mungkin tanah dan sebagainya, mobil itu salah satu aset yang gampang dijual betul. ya. Pamparnya. Jadi kan kadang gini juga om, konsumen tuh bermacam-macam tipenya. Om. Betul betul. Jadi ada gini, Mas, saya kan beli ini kan di 2023, mm -hmm. padahal Nik mobil itu 2022. Betul, hanya SNK-nya ya, ya ya? Iya, jadi SN itu jadi hanya SNK yang 2023. Iya, SNK-nya. Jadi teman-teman kalau beli Nik 2022, betul nanti SNK-nya jadinya 2022, di 2023. Ya. Tapi secara E, kalkulasi harga. harga itu tetap dihitungnya adalah 2022. 2022 yaitu perakitan, perakitan. jadi, jadi jangan, jangan sampai salah paham jangan dong. sampai salah paham betul dan itu jangan sampai nanti bisa merugikan buat teman-teman gitu ya Yap. pokoknya di 2023 ini udah ready stock oke okay. dan siap jual om oke okay, siap jual siap Okay. warna ready warna ready untuk tipe lain seperti ada yang unit baru yang kecil mungil itu apa itu Espresso Om oh, Espresso ada juga stoknya ada Oke okay. bisa dijelasin harganya itu berapa espresso itu di manual itu di 155 juta itu belum diskon belum diskon Oke okay. ya teman-teman yang pengen mobil Suzuki Espresso ya? Espresso yang kecil-kecil mungil itu bisa nanti kontak Bang Parel nah Bang ya. Parel ini saya agak sedikit ngobrol tanya-tanya dikit lagi nih boleh ini boleh. dealernya kan begitu besar mm -hmm. saya lihat seletok luas segala macam nah ini untuk spare part suku cadang dan lain sebagainya service itu juga tersedia di sini tersedia oh dong Om di oh. sini itu body repair itu ada Oh body repair teman-teman jadi komplit ya komplit dong di sini iya di kan pusat dong. Oh <laughs> tadi saya kaget masuk dari depan iya. itu kecil saya pikir kecil, kecil. Pas Mantap, masuk ini luar biasa buat kestrap juga bisa kan? Boom, bukan lain <laughs> ini buat lapangan terbang juga gede teman-teman ini bener luar biasa jadi selain dari stok yang banyak Unitnya pasti banyak, promonya menarik, juga servisnya service dan suku cadangnya juga tersedia. Jadi gitu. ya, jadi kita di sini ada body repair, ada uh, buat servis. Servis. Terus juga ada juga bermacam-macam di sini. Oke, okay. oke okay. teman-teman, itu aja mungkin review pada kesempatan kali ini di Suzuki Pulau Gadung dengan salah satu marketing terbaiknya yaitu Bang Parel. Jadi Om Genut tidak lupa mengingatkan kepada teman-teman semua khususnya penonton setia YouTube-nya Derosa Auto. Silahkan telepon segera nomor telepon Bang Parel yang ada nanti di video atau di deskripsi untuk melakukan pembelian unitnya. Jadi kalau teman-teman tidak ada waktu pun bisa di rumah. Bisa. Jadi cukup duduk manis, janjian sama Bang Parel. Proses di rumah, proses di rumah yang jelas siapkan uang booking fee-nya, dan itu cukup satu juta. Rupiah. Sekali lagi, promo lebaran sudah dimulai di bulan ini. Siap. Jadi, jangan sampai kelewatan, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mudik, sebentar lagi ingin pulang kampung ingin oh, membawa mobil, mobil barunya ketemu dengan sanak saudaranya familinya, keluarganya pastikan Anda membeli mobil di Suzuki Pulau Gadung dengan promo DP yang sangat menarik dan data pun bisa Sada dibantu sampai approve. sampai approve oke terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa subscribe, like, and share tonton terus video ini Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. di kembalikan yaudah Kembali. gampang lah itu kan kita kan mbak